Satu gudang itu ya dua ton, jadi satu hari ikan ini bisa bisa produk dua ton, eh, empat ton satu hari Yang alhamdulillah untuk saat ini karena banyak peminatnya, ya rata-rata per kilonya ya, antara 4 sampai 5 ribu dapat satu kilo bersihnya, keuntungannya itu Nah itu yang, yang, yang harus kita syukuri Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Duper. Sehat channel Fajar Duper. Jadi kita rencana pada hari ini mau melihat uh, cara memproses atau menggesek ikan di Desa Kecipir, Kecamatan Losari Kabupaten Berbes. Nah ini bosku yang ada di samping saya ini ada tempat-tempat untuk menjemur ikan uh, asinnya yang diproses di Desa Kecipir ini. Oke, ikuti terus video yang saya tanya. satu gudang itu ya dua ton jadi satu hari ikan ini bisa bisa produk dua ton empat eh, ton satu hari yang alhamdulillah untuk saat ini karena banyak peninanya ya rata-rata per kilonya ya antara 4 sampai 5 ribu dapat satu kilo bersihnya keuntungannya itu nah itu yang yang yang harus kita syukuri Ya bosku tadi ikannya ikan ya semacam ikan apa sih ikan pokoknya ikan dari laut lah yang dipilih tuh yang diproses tuh ikan dari laut kalau nggak salah ikan kapasan atau ikan apa ikan dasarnya tuh dan kepala ikannya tadi di bisa bisa bosku kepala ikannya buat uh, untuk para peternak soalnya di desa kecipir ini uh, banyak peternak itu bosku bebek jadi kemungkinan besar kepala ikan yang dipisahkan atau dibuang dikasihkan kepada ternak yang ada di desa Citir kecamatan Lersari Kabupaten Tirta. Terima